Sebelumnya kita mendapatkan kabar yang tentunya membuat kita ngakak bahagia bersahabatnya dengan kelakuan Papa Bilar laman akun Instagram pribadinya kembali berulah Jailin Abang El persahabatnya, dulu bikin ngakak banget ya kelakuan dari Papa Bilar ini hingga komentar pun banyak diberikan salah satunya dari istri tercinta bunda lesti kejora bersahabat ya yang ikut berkomentar ya allah sedih tahu kakak cium juga nih at bilar wow nanti persahabat ya nanti kita saling dengan kalimat komentar bunda lesti kejora dikira persahabat ya mau belain abang el ternyata ngasih peluang nih Buat Papa Bilar untuk bisa Menambah adik baru kayaknya Persahabat ya Dicium juga tuh Papa Bilar oleh Bunda Lesti kejora Masya Allah Dan Papa Bilar pun menjawab komentar Bunda Lesti Lah kumaha katanya tuh persahabat ya Membingungkan Tentunya membela tetapi persahabatan memang mengasih peluang kepada Papa Bilaradu Memang ada-ada aja kelakuan dari kebucinan Leslar ini Persahabatnya yang selalu membuat kita ketawat bahagia Dan selalu membuat imun kita naik nih setiap harinya Masya Allah mudah-mudahan Kekompakan, kesulitan dari fans sejati juga Selalu terjadi dengan baik untuk selalu mendukung Ide kesayangan kita Itulah juga di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan yakni dari akun halal, Keenakan dong si bucin kalau gitu nyari malah menjadi jailnya tuh persahabat ya, Ada juga komentar lain Dari akun instagram keluarga leslar underscore Jadi bunda El kalau marah bakal cium papa bilar Terus dong katanya tuh Aduh maja banget ya Emang tentunya idola kesayangan kita ini selalu bisa aja membuat kita bahagia Ke Kabar selanjutnya persahabat sebelumnya juga Papa Bilal ini mengunggah sebuah postingan video di guys pribadinya Kembali tentunya persahabat ya Sebelumnya juga jayanya Papa Bilal kepada Abang El, Kepala Abang El dikira permen ya atau lollipop Masya Allah ada aja kelakuan yang selalu persahabatnya membuatnya bahagia. Postingan ini pun di kembali oleh akun family Atas sekali selalu 23 Banyak tanggapan Banyak komentar yang diberikan dari para fans Yakni dari akun instagram nh 1500 mengatakan di kolom komentar Bundanya nggak suka Abang Elijailin Katanya tuh Wow Bunda Leci selalu saja persahabat yang membela nih Abang El Dari kejailan Papa Bilar Sebelumnya persahabat ya dan kita lihat di komentar sebelumnya juga Bunda Alessia Kejora awalnya membela tapi ngasih peluang banget nih buat kakak gilar Kita ke kabar berikutnya aja bersahabat ya Tentunya kabar spesial juga kita dapatkan dari om Kevin Malam hari ini mengunggah sebuah postingan foto bareng ayah Kejora Perhatikan nih kalimat caption yang dituliskan oleh om Kevin ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah masih bisa nongkrong di halte Baswedan Indosiar bersama ayah keciorak. Alhamdulillah ayah sehat walafiat. Amin. Masya Allah banget ya Alhamdulillah. Tentunya ayah keciorak sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga besar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Kabar berikutnya, bersahabat Tentu kita ke kabar spesial nih yang tentunya lagi heboh banget ya Lagi ramai diperbincangkan soal Adlin keluar dan tentu Ada pengganti dari Bang Adlin saat ini persahabat ya Masih malu-malu nih orangnya persahabat ya Perhatikan ketika Papa Bilar berkunjung uh, di acara Mid and Creed Di Raja Si Kemang Asesan baru Papa Bilar sudah terlihat tuh persahabat ya Ini adalah Wajah dari asisten baru Papa Bilar Mudah-mudahan betah Mudah-mudahan untuk selalu memberikan kabar bahagia Nih seputar di kalah kesangan kita pastinya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun family Anuskalessler23 Ada kalimat kesan juga yang dituliskan di postingan ini Oh ini asisten baru Papa Bilar Katanya tuh no comment tentang Adlin ya Tuh persahabatnya jangan sampai nih Banyak komentar tentang Adlin lagi kita doakan saja Mudah-mudahan Asisten baru Papa Bilar betah Dan bisa Memberikan kabar-kabar bahagia Dan kita lihat juga ya Ada sebuah kalimat komentar Yang diberikan yakni dari akun Instagram Elni739 mengatakan Rangga namanya tuh wow, Sudah ada namanya ya Rangga katanya tuh Masya banget ya, tentunya kita kompak selalu saja mendukung yang terbaik apapun yang dilakukan oleh Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar dan kejutan terbahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana, total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terapi dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.